Intelijen Ukraina melaporkan Rusia menambah peluncur rudal jarak jauh Iskander M di dekat perbatasan Rusia dan Ukraina. Jaraknya sangat riskan kurang lebih 60 km, 40 mil, dari perbatasan Ukraina. Demikian laporan Al Jazeera melansir laporan Intelijen Ukraina. Kemudian musuh meningkatkan jumlah pasukan di wilayah Belgorod dengan mentransfer dan memusatkan unit tambahan, kata Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pembaruan harian paginya. Menurut informasi yang tersedia, peluncur Iskander M. telah dikerahkan 60 km dari perbatasan dengan Ukraina, katanya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang lokasi sistem. Iskander Sistem rudal balistik bergerak dengan nama Sandi SS-26 Stone oleh NATO, menggantikan rudal skut Soviet. Dua peluru kendalinya memiliki jangkauan hingga 500 km, 300 mil, dan dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Iskander M salah satu rudal jarak jauh yang disek. Готовность 1 первой пусковой установкой.